selamat datang di channelnya Ohim Satu kawan. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk mengupload video short sehingga menghasilkan banyak subscriber itu ya kawan. Jadi pantau terus channel Ohim Satu kita lanjut ke tutorialnya sebelumnya jangan lupa subscribe channel ohin satu setelah kita sediakan aplikasi-aplikasi ini kita langsung saja menuju ke Kiwi Browser kita cari pengunduh video Instagram ketik aja i Gram. lalu kita pilih download video instagram jangan lupa sediakan dulu link-link dari video instagramnya ini saya sudah menyediakan dan segera seperti ini lalu kita download kita download dia akan mendownload. Kita download jangan cuma satu, kawan, tapi ya banyak yang banyak lah. Sehari itu kita upload 10 video, nanti kita jadwalkan video-video itu. Jadi, per jamnya itu kita upload satu. nanti disimak settingannya seperti apa dan keyword nya juga kita perhatikan sama-sama biar tidak gagal paham ya kawan yang terpenting itu kita terbanyak upload ketika jam-jam rame ya kawan yaitu sekitar jam 5 sore enam sore jam 7 sore itu kita per, itu kita upload per banyak jadi jam tujuh belas delapan itu kita harus upload kalau siang dibatasin per jam per 2 jam saja tidak apa apa kita uploadnya ini kita simak dulu ini cara download Minyak. misalkan besok kalau mau kita monetisasi setelah kita dapatkan seribu subscriber ya kawan video-video ini kita hapus saja dan kita pakai video yang landscape untuk mengejar jam tayangnya gitu langkah selanjutnya kita akan langsung saja upload video-video yang tadi kita download itu video shot nah ini video yang tadi kita download itu belum masuk ke galeri ya kawan jadi kita langkahnya kita harus mencari videonya itu atau file video yang tadi kita download itu kita cari dulu masuk ke file manager lalu kita pilih penyimpanan di micro SD lalu kita pilih folder android lalu data kita pilih yang com Kiwi Browser karena kita downloadnya tadi pakai Kiwi Browser kita cari langsung ke download nah ini kita centang dulu pilih semua lalu kita pindahkan ke luar yaitu ke micro SD bagian luar saja lalu kita kembali ke YouTube nah itu videonya sudah muncul kan nah sekarang kita upload satu persatu kawan tipsnya itu misalkan ini audio nah diperkirakan tidak ada copyright maka kita tidak usah ganti suara langsung aja berikutnya lalu bikin judul video yang semenarik mungkin kawan jadi Judul itu sangat berpengaruh sekali. Karena setiap orang melihat video itu dia pertama melihat judulnya. Misalkan judulnya tidak sesuai, banyak sekali komentar yang enggak karuan. Nah, makanya kita sesuaikan dan kita jadwalkan. Kita coba upload video kedua. Kita pilih videonya, ini juga no copyright, ya, Maka kita langsung berikutnya saja. Setelah itu, kita kasih judul pergerakan yang menarik. Misalkan channel Jenengan itu tentang vlognya ya punya harus pintar-pintar pilih judul. Nah kita jadwalkan kawan. Tadi jadwalkan ini hari ini ini saya upload ini. Saya jadwalkan jam tiga tiga sore langsung upload. Kita menuju upload lagi. pelan-pelan kawan kita upload semuanya yang tadi kita download saya kasih contoh empat video saja ada video yang harus diganti soundnya nah ini kita ganti soundnya kalau bisa pilih yang sudah banyak dipakai buat video shot ya kawan saya biasa pakai di kanan kiri ini. Nah, saya pakai Super Mario aja. Udah, lalu kita pilih berikutnya. Kita pilih berikutnya, kawan. Kita bikin judul yang menarik kalau misalkan jangan belum dapat subscriber organik itu nanti saya bantu untuk setting deskripsi dan tag nya kalau sudah punya subscriber organik itu tidak perlu kawan karena sudah banyak pengikut kita yang membantu untuk like video nah ini kita sudah selesai upload lagi video yang terakhir nah ini saya bikin contoh video ini kawan di video ini lain apa atau keluar dari tema tapi biasanya malah dapat view banyak kawan karena apa karena yang bikin banyak view itu sound-nya kawan bukan dari temanya ya Karena kita, kalau ini temanya sebenarnya itu musik kawan tapi saya upload banyak kucing ini apa channelnya juga saya ubah nama jadi animal sebenarnya channel musik dan ndak saya ubah itu pengaturan di studio YouTube nya itu ndak ndak saya ubah yang penting kita uploadnya itu jadwalkan seperti ini kita pilih jam rame itu jam enam sore langsung kita upload kemudian langkah selanjutnya kita kita lihat dulu lihat ini nah channel saya sudah dapat seratus tujuh ribu tujuh ratus subscriber ya kawan jadi dengan cara itu yang saya share pokoknya kalau ada trik situ saya share ini langkah selanjutnya kita akan setting deskripsi dan tag-nya pakai aja seperti ini kawan Ini saya bikin tag-nya itu dari bank basit alias bank Amal. saya dikasih tahu tag untuk video shot itu seperti ini kita ubah deskripsinya. Pakai saja pagar. Ketik shop Ini lalu pilih saja ada pilihannya. Kemudian update shoot. Kemudian kita karena videonya tentang kucing kita pakai kucing kucing lucu gitu kawan udah tiga itu aja pakai tiga itu aja yang kita pilih kembali lalu kita lihat di settingan tag kategori komentar kategori kita ganti hewan dan peliharaan di tagnya kita isi sama aja jangan terlalu banyak kawan karena kalau terlalu banyak itu akan tidak bagus hasilnya kita pakai ini aja kata kunci seperti ini lalu kita izinkan semua komentar lalu kita simpan begitu juga untuk video kedua ya kawan kita isi sama seperti tadi karena ini masih tentang kucing yang sangat penting itu jangan sampai tag itu diletakkan di video kawan, ya eh, maksudnya di judul video itu tidak bagus, kecuali beruntung aja kita isi sama seperti tadi dan untuk isi deskripsinya cukup tiga tag saja, begitu juga dengan kolom tagnya. Kita isi tiga saja. Ya, Ini video yang nyeleneh tadi, kawan. Yang di luar dari tema, kita coba saja. Nanti kita lihat hasilnya. Kalau melihat hasilnya, dilihat di channel Animal Lover atau ketika aja MTT sholawat gitu. Itu dulu channel mtt salawat Saya bikin tutorial aja lah biar kita berbagi, karena dulu itu jauh di bawah channel ini, subscribernya. Nah, kita pakai ini yang penting, kata di judul kita pakai kata atau keywordnya di judul ada pembohongnya di sini isi aja pembohong kita coba di deskripsi izinkan semua komentar dan kita simpan kita lihat video lainnya pilih shot masih ada satu lagi tadi yang belum kita edit nah kita ini pilih edit saja deskripsi sama pokoknya ini kuncinya itu di shot dan FST sub ya, teman ini juga untuk video atau channel yang masih baru baru mau upload shot atau pakai ini cara ini kalau sudah banyak subscriber dari suatu itu ini tidak tidak perlu diisi tidak apa ini tidak perlu diisi semakin banyak yang suka semakin banyak itu algoritma di shot itu semakin banyak yang like itu akan semakin dibagikan sama youtube di feed vidshot jadi algoritma shot itu beda dengan algo video yang vertikal, kawan. Nah, ini hasilnya lihat seperti ini, kawan. 60 menit saja. Per detiknya dapat 10 view. Oke kawan mungkin sampai sini dulu kita akan bertemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh